Rasanya tidak berlebihan ketika Forbes menulis rekaman debut Blackpink How You Like That membuktikan mereka tidak membutuhkan Lady Gaga untuk membuat Sir Di menjadi hit. Kenapa seperti itu? Di hari kedua, video ini ternyata bisa menembus 129 juta view dan tetap trending nomor satu di negara Indonesia. Sejak rilis sejak dua hari yang lalu, video ini sudah dikomentari sebanyak 1.781 komentar dan sudah mendapatkan jempol sebanyak 10 juta kali. Sebelumnya juga, ketika dia merilis teasernya yang durasinya sangat pendek sekitar 19 detik, video ini juga ditonton sebanyak 24 juta kali. Mari kita coba eh, lokasinya di lokasi yang berbeda. Apakah video ini trending atau tidak? Saya akan coba ubah lokasinya menjadi Uni Emirat Arab, misalnya mana ini? Uni Emirat Arab? Apakah Blackpink juga trending di sini? Sambil menunggu jaringan internet, ya? Yeah? <laughs> Blackpink How You Like That tetap trending nomor satu. Disusul Blackpink How You Like That, The Tonight Show. Kita coba di Amerika Serikat, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, di atas Amerika Serikat, ya sudah di urutan ketiga kalau di Amerika, ada taking accountability di urutan atas, <coughs> kemudian Blackpink how you like that to Tonight show di urutan kedua, dan how you, you like that di urutan ketiga. Kita coba di British, British, UK, UK. IiI Inggris, nah, tayloring Inggris. Apakah video ini masih di urutan pertama? Sambil menunggu loading, oh tidak, di Inggris yang urutan pertama adalah Norwich City versus Manchester United. Oh by the way, ini kenapa ada translisi Indonesia, terjemahan Indonesia? Karena di settingnya sini saya membuat subtitlenya terjemah otomatis. Jadi kalau bawaannya memang eh, Inggris misalnya untuk mendapatkan terjemah otomatis bahasa Indonesia teman-teman tinggal klik sini lalu auto translate kemudian pilih bahasa e, Indonesia sehingga nanti ketika diputar yang keluar terjemahannya adalah terjemah otomatis dari bahasa Indonesia saya coba di sini ya. Terjemahnya akan keluar bahasa Indonesia seperti ini. Jadi walaupun tidak bisa bahasa Korea atau bahasa Inggris, teman-teman tetap bisa mengerti artinya. Itu saja video reaction dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya.